Hey guys, Parikura Edi, boku no nippon. Saki Namaku Shizuo, aku orang Jepang. Nika sama orang Indonesia. Namanya Edi. Terus, bar barul-barul ini aku mulai Namanya Hey chan Kali ini aku mau cerita tentang Biaya melahirkan dan perusahaan di Jepang Biaya perusahaan dan Melahirkan di Jepang itu Katanya mahal kan? Tapi mungkin teman-teman Gak tahu seberapa mahal Jadi konten kali ini mungkin penasaran deh Biaya perusahaan itu Sebenarnya tergantung pilihannya Misalnya Metode persarinannya apa? Terus rumah sakitnya jenisnya apa? Tan servis di rumah sakitnya gimana? Kamarnya gimana? Sama orang lain gak, atau pribadi nggak gitu. Jadi ada banyak pilihan. Bi juga tergantung deh Tapi ada rata-rata sih. Jadi rata-rata 300.000 sampai 800.000 ya. Nang perusahaan ringan itu bukan punya key, jadi nggak bisa pakai asuransi tapi sesail bisa pakai jadi semua biayanya kita harus bayar sendiri itu berat kan? selain perusahaan rina, ada biaya yang lain pemeriksaan kehamilan minimum satu kali sebulan tapi waktu udah dekat yang due date Seminggu satu kali Terus itu biayanya Dari ratus ribu Sampai ratus ribu rupiah ya Jadi itu juga Mahal kan? Maksimum 14 kali kita harus Pergi ke rumah sakit Untuk cek Kehamiran Jadi totalnya Kira-kira jumat gitu ya Nah, itu juga tergantung pemeriksaan. Kayak cek itu agak berat, itu yang kayak apa ya? Darah, pemeriksa darah itu mahal, tergantung pemeriksaan. Terus biaya menginap di rumah sakit juga harus bayar, dan... Waktu kita menginap di rumah sakit, ananya harus ganti popo dan baju kan? Itu juga bayar. Jadi biaya perusahaan itu tidak termasuk yang lain-lain. Kalau teman-teman cek di mungkin homepage, ada tulisannya berapa harganya perusahaan. Tapi itu bukan termasuk semua. Jadi jangan misunderstand ya terus ada lagi ya kalau rumah sakitnya jauh transportasi juga harus bayar banyak jadi menurut aku pilih rumah sakit yang dekat dari rumah sendiri ya jadi biaya merakhirkan dan perusahaan itu mahal tapi guys jangan khawatir ada servis pemerintah juga terus dia Tunjangan nomor satu tunjangan merakhirkan nomor dua Tunjangan, Anak ah, Nomor tiga hmm, tunjangan yang Bukan tunjangan ya Kayak subsidi ya Yang nomor satu dan nomor dua Kita harus uh, member of Koyo Huken Terus harus akan Kembali ke perusahaan yang Sebelum Kita kerja gitu Tapi nomor tiga itu uh, Semua orang bisa Menerima harganya 420.000 ya ini kayak subsidi kita bisa pilih langsung bisa menerima dari pemerintah atau apa ya langsung dibayar ke rumah sakit gitu biaya yang berakhirkan itu tersedia sebelum lahir 6 minggu dan setelah terakhir 8 minggu itu dua per 3 gaji Nomor dua itu sampai 6 enam puluh tujuh persen kita dapat gaji. Terus habis itu gaji lima puluh persen bisa dapat. Nomor satu dan nomor 2 bisa menerima orang yang kerja di perusahaan. Oke, jadi kali ini sampai di sini dulu ya. Mungkin, oh, bahasa Indonesia aku masih kurang. Jadi, ada bagian yang nggak bisa mengerti. Jadi, kalau ada pertanyaan, <coughs> please komen di bawah ya. Oh ya, yeah. Melu-chan mau nangis. Jadi, oke. Okay. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye. Ikimiru-chan, -bye. Oh, itai kami, kami nuke. Itai, -tai. itai. Oh, no. Hanashite すみ<笑>